jeruk, kayak gitu. Itu lebih baik mengkonsumsi itu dibanding melakukan terapi bekam. Hari ini saya mau e, membahas ada beberapa orang yang nggak boleh dibekam ya. Jadi nggak e, semua orang itu boleh dibekam Karena kalau dibekam dia bisa jadi tambah parah ya, Jadi ada beberapa kriteria yang Yang kalau ada di orang ini Maka orang itu nggak boleh dibekam Umum sih biasanya ya orang tua Biasanya orang lansia Orang lansia itu kan kulitnya kendor tuh, Yang pertama Jadi kalau misalkan ditarik Kulitnya doang, ototnya itu nggak ketarik gitu, jadi cuma nggak dapet. Nyamannya bekam itu nggak dapet. Walaupun bisa aja sih itu keluar darahnya kan, darah kotorannya itu keluar. Bisa aja cuma nggak maksimal, karena kulitnya itu lebih kendur gitu. Kalau ketarik itu nggak bisa malah nggak dapat keluar darah-darah yang kotornya itu malah nggak dapet. Gitu. Walaupun sebenarnya keluar aja. Dan yang kedua kalau orang tua ini, ya. Kalau orang tua ini dia kan uh, udah energinya menurun, energinya sudah sedikit, energinya lemah. Nah kalau dia lemah itu kalau dibekam ya. mungkin beberapa, beberapa waktu kemudian tuh enak aja ya. Tapi kalau dilakukan terus menerus ya. Kondisi energinya makin lama makin menurun, malah nanti malah drop lama-lama. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ya yang lansia bisa bekam cuma nggak usah terlalu rutin, nggak usah terlalu banyak itu. Ya. Itu kalau ya. Yang kedua, orang yang e, kondisinya dingin. Kalau kondisinya dingin, ya badannya dingin. Artinya kan panas tubuhnya di dalam tubuhnya itu kurang. Jadi nggak bisa kita bekam. Kalau kita bekam yang ada malah panasnya itu ikut terbuang. Akhirnya apa? Panasnya yang sisa tadi harusnya untuk menghangatkan tubuh yang dingin malah terbuang bersama bekam. Akhirnya enggak jadi sembuh. Ya jadi kondisi tubuh dingin sebaiknya jangan dibekam dulu. Kalau bisa diberi pemanas atau dikop api aja lebih bagus kayak gitu. Nanti kalau sudah kondisinya normal baru dikeluarin kotoran di tubuhnya, darahnya dikeluarin. Itu yang ketiga dari lihat dari lidahnya. Misalnya nih, putih pucat nih, lidahnya putih pucat, loyo, lesu gitu kan, wajahnya biru. Nah itu ada kemungkinan kalau dibekam malah tambah parah orang-orang yang tipenya begitu, tipenya dia nggak banyak bergerak ya, itu nggak banyak bergerak, terus uh, lebih suka diam kayak gitu, nah lebih suka yang dingin, nah itu kalau dibekam ya kurang bagus kayak gitu tuh, gitu. karena konsepnya kan bekam ini membuang panasnya itu membuang energinya, jadi kalau kita buang energinya ya, malah tambah parah begitu, selanjutnya orang yang kekurangan cairan ya di buku bekam itu yang karya dokter ido ya, ada tujuh materi syarat itu orang tuh boleh dibekam itu harus ada tujuh materi ini ya salah satunya yang uh, ada tercukupinya tujuh materi ini kayak gitu ya kayak gitu ya nah salah satunya itu cairan tujuh materi ini kalau cairannya kurang kita nggak bisa bekam Caranya gimana lihat cairan kurang ya dari kondisi lidah, kondisi kulit, kondisi e, mata dari perawakannya. Terus gimana lain-lainnya juga dilihatin itu kan nanti ketahuan oh orang ini bisa jadi cairannya kurang, denyut nadinya bisa juga dilihatin. Nah kalau orang cairannya kurang, kalau dibekam jangan dulu ya, nggak boleh dulu, lebih baik ya di tonik dulu ya diberi e, makanan yang mengandung cairan berlebih misalnya semangka buah-buahan yang mengandung cairan berlebih jeruk kayak gitu itu lebih baik mengkonsumsi itu dibanding melakukan terapi bekam ya jangan dipotong-potong ini harus lengkap <guruh> ya jadi tergantung kondisinya seorang jadi kenapa orang yang kurang cairan nggak boleh dibekam ya jadi bekam itu kan nih darah-darah itu cairan kan. Ya, cairannya nanti kalau misalkan kita keluarin di dalam tubuh bisa makin berkurang. Jadi lebih baik kalau memang dia kurang cairan beri dulu makan-makanan yang mengandung banyak cairan. Seperti itu lebih bagus. Buat nanti kalau sudah kondisinya mulai membaik baru boleh dibuka. Bukan sehat. Kayak eh, gitu ya. Oke, jadi itu aja dulu kriteria orang-orang yang nggak boleh dibekam. Jadi nggak semua orang boleh dibekam. Kalau dibekam tiba-tiba e, orang kayak tadi itu bisa tambah parah. Ya. Jadi jadi-jadi lah jadi terapis. Ya. Yang mau bekam juga harus ngerti oh terapisnya ini ngerti loh kayak gitu loh. Paham harus terapisnya itu harus teman-teman harus tahu kalau misalnya mau bekam ke terapis itu periksa enggak terapisnya ini. Jangan datang langsung dibekam kayak gitu. Kecuali udah sering, kan, kayak gitu ngerti pasti. Kalau sudah sering, e, terapisnya paham aja. Ini kondisi orangnya, kalau lihat pasti begini, kan. kayak gitu. Kalau misalnya baru pertama kali, pasti diberikan dulu ya. Jadi itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.